serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dari Les Larm. Tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kita lihat sahabat diunggah terbarunya Kariski Makeup memposting foto cantik bundel Rizky Ciora. Allah para sahabat begitu cantik. Masya Allah luar biasa Bunda Lesti Alhamdulillah perasaan bahagia ya Selalu memberikan kebahagiaan Ini make up photoshoot Bunda Lesti Kejorah Makin bangga dengan sosok Lesti Sang kejora akan terus bersinar sampai kapanpun Luar biasa Kita lihat juga perasaan Begitu banyak komentar dan tanggapan yang diberikan Salah satunya dari akun Sarizalwa Azam 74 Masya Allah, Tabarokallah, pada dasarnya sudah cantik Bunda Konoha satu ini, dalam kondisi capek baru pulang dari Bali pun langsung foto shoot tetap cerah, glowing. Wow, Masya Allah, kita makin bangga dengan Lesti Kejarah. Berikutnya, prasahabat, kita lihat juga informasi dari Indo Indotv Trends. Alhamdulillah juga nih ya Bunda Lesti Bapak B masuk nominasi sebagai kapal paling ngetrend kuartal 1 2023. Kita lihat informasi yang disuguhkan, yang diinfokan oleh Indotv Trends. Yuk voting biar jadi kapal paling ngetrend kuartal 1 tahun 2023. Like dan komentar sebanyak-banyaknya Buktikan kekompakanmu Kapal paling nge dengan like dan komentar terbanyak Akan diumumkan Senin pukul 12.00 waktu Indonesia Barat Wajib follow dan komen di Instagram, TikTok, dan Youtube Indotv Trends Tuh bersahabat, cenderamata atau piala pemenang ada dua Dan akan dikirimkan semuanya ke perwakilan fans untuk satu disimpan oleh fans Dan satu lagi untuk kapal kesayangan fans Bismillah persahabat Sama-sama kita kompak Yuk dukung penuh Bunda Lesti Bapak B Menjadi kapal paling ngetrend kuartal 1 tahun 2023 Semangat untuk warga Konoha Bismillah persahabat Tetap kompak, tetap semangat, tetap solid Untuk mendukung Lesti Rizky Bilario. voting sekarang juga jangan lengah persahabat ya buktikan kekompakan kita karena piala itu ada dua satu persahabat yang diberikan untuk perwakilan fans disimpan untuk fans persahabat satunya untuk idola kesayangan semangat terus untuk kita semuanya kemudian selanjutnya persahabat kita lihat cedukan vitamin malam hari ini masyaallah pinter banget ya bang el sudah bisa tentunya memainkan stir mobil ini kebahagiaan juga untuk keluarga Konoha malam hari ini Masya Allah makin gede makin pinter makin selesai untuk BBL kita lihat persahabat begitu banyak tanggapan yang diberikan Di antaranya dari akun hakani hati Masya Allah Allah bukan hanya pintar tetapi juga cerdas cepat sekali mengerti apa yang diajarkan dan keinginan tahuannya tinggi banget padahal baru usia 13 bulan Masya Allah, sehat-sehat terus ya, kasih kesayangan Diberkahi Allah kebahagiaan yang terus menus bersama Papa dan Bundanya Amin Masya Allah, Makin bangga juga dengan Rizky Bilar, Lesti Kejora, Yang tentunya memiliki buah hati yang sangat pintar, Masya Allah Dan berikutnya, para sahabat, kita lihat juga di sini ada postingan dari Kak Biba satu jam yang lalu Lagi-lagi, para sahabat ya Padahal sudah diingatkan oleh pemimpin juga kepada warga konoha semuanya harus menjadi fans yang baik, harus menjadi fans yang tentunya tahu dengan keadaan persahabat. Kita lihat di sini ada sebuah postingan kalimat persahabat ya. Tentu ini kalimat komentar dari salah satu fans yang diunggah oleh Kabibo persahabat yang Perhatikan baik-baik. Nama akunnya Bilar Ancestor Lover 14. Di situ berkomentar. Tapi jangan suka sama bini orang lu ya Ini lagi-lagi persahabat ya Kak Bibo dituduh nih persahabat ya Dituduh untuk tidak menyukai Lesti Keceora Ini lagi ya ampun kata Kak Bibo Ini langsung persahabat ya akunnya di blog oleh Kak Bibo Heran banget ya untuk semuanya Padahal sudah diingatkan harus menjadi fans yang baik Tidak mungkin juga Orang-orang di sekeliling Lestlar Tentunya tahu batasan Doakan yang terbaik, mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru lainnya di malam hari ini Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagaimana ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.